Halo semuanya, ketemu mane Ambe aku, Ita Valentina, di guruku gamer. Belajar? ngegame Belajar! Oke, okay, hari ini aku sengaja seteng bengi-bengi iyo Karena kenapa? Semakin kesini, aku merasakan kehidupannya seorang Robert Hills. Juga semakin sunyi-senyap seperti dinginnya malam. Iya, iya, iya Dan kemarin, kita menemukan... Beberapa hari yang absurd, mungkin di hari yang keempat dan mungkin menjelang hari yang kelima. <tuh> dan kemarin, kita menemukan sebuah puzzle yang juga tricky tentang notasi dan lain sebagainya. Apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang harus kita lakukan untuk memecahkan puzzle tersebut? Yuk, tanpa banyak single song lagi, <tuh> tanpa banyak single song lagi, sama-sama. Let's press circle to start oke, okay, kita continue nah, sampai sini bingung terusan jadi, kita harus cari sesuatu yang sama dengan pattern ini dan menempatkannya di pojok sini ini loh set shot ini loh, nah itu maksudnya kode itu seperti itu uh, Di mana dulu Oke, okay. and stop Terus Ini yang kecil And stop Dan ini And stop uh, Bener dong Ya, siku itu adalah petunjuk ternyata Yuk kita Ampiri Apa ini? Apa ini, Bung? Doremi. Say, say, say, say. Angga yo. Kau ya. Oh, oh, oh, oh. We found something. We found something. It's F. F No. Nope. Oh. It's A. It's A. A <laughs> Indonesia tak Inggris. Yes. Iku lah. Terus Oke okay. Ouch Face Kita coba Kode selanjutnya adalah Face Muka hmm. E F Yap C Dan E Bola disko Oh, <laughs> aja copyright copyright. Uh. Wow, what happen? What happen everybody? Oke, say say say, koyok eh kekuh tuh dicocok noh ambil ubin belakang gak sih? Aku, oh, koyok langsung eh ya <gasps> ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Oh, I see another puzzle, what to leh. Tambah hari, puzzle-nya semakin... Wow, ngono. tahu. Ya, kita melihat... Oh, potret seorang gadis. Oke, oke. Kita menemukan objeknya. Yep. No, not that. Ya, ya, this one, this one. Yang satu ini. Dan... Salah, ya? Salah, ya? Kak, ini, kak, ini. Salah. Mbak Endek, Nishor. Ha, kita geser semuanya dulu Satu persatu dengan cermat dan teliti Aha. Nah, nah, nah, nah, nah, ini ada potongan rambut Iya, iya And here we go Wow. Wow. Kata selanjutnya adalah soul Dan aku gak ngerti ini apa yang sering kita temukan Dek puzzle-puzzle Rusty lake-nya <teng -tian> ya. Yeah. Uh -uh. simbol-simbol kayak ngono. Dark cartouches. Ya, ngono. Soul h c k l m o p q r s o oh. Jiwa you yeah. what? Soul promises itu artinya janji jiwa. <teng -tian> Soul promises, promises. U O P K R S T U L C K L pills. We got this pills. Oppa, okay. It's oh. Ah, uh, tutup lagi. Eh, eh. Ko oba deh aduh, bentar-bentar, kok obat deh ya, melaku dong de, hey, ditutup lagi, di shadow man, yes, ah, hey. yo, Oke. Okay. Yes. Yo. Ay, Aduh, yes. gak paham aku ini. Yo. Oh, sih face yo, sih. Visual, apa yang ngerti yes. face your your, your. ikuti simbol-simbol yang muncul di setiap kata yang muncul juga high five apa nih Tos! apa ya apa alright ingatan kita harus bener-bener jeli rek ya. So, dipasno dong Baik Siap Siap Siap, Siap. 86 Dipasno yo Dipaskan Bayangan kita ini kayaknya ya Cermin kehidupan Iya, yeah, ya. Yeah. Oke okay. Here we go Alright Udah nih Ya yeah. Dadah. Enggak. <laughs> belum selesai. Apa yang terjadi pada Robert Hills itu kita harus tahu dulu. Alright. Loh lo. Loh lo loh Lah kok kita jadi another? Guys. Guys kita jadi Shadow Man. Eh. Apa oh itu? Cube. What? Cube coba. Tependi coba. Oh. pupuk ya. Oke. Okay. Good night. Good night, Shadow Man. Tidur ya. Baik. Uh, peluru itu lurus lurus di ke kepalaku. But then I saw All my by. Kemudian saat itu terjadi aku inget semua kenangan dalam hidupku satu persatu. Alright, drifting by. Ini guys udah apa apa lagi? Coba, oke. Okay. The bouncer, at me. Uh, bouncer itu kayak Pak Satpam ya, atau penjaga yang ada di sebuah gedung, terutama dek klub, mm -mm. klub golf, <laughs> Sohae wow. Who, Who are you? Kamu eh, eh, eh, eh, siapa eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, kok eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, Club Golov, uh -uh. oke. Okay. It was hard to find familiar faces. Di sini sulit banget ketemu sama wajah-wajah yang aku kenal atau teman deket itu sulit. Oke, okay. kita jalan, wait. Oke, okay. orang asing semua ya berarti di sini ya. I looked at the DJ. Aku lihat ke arah DJ-nya. Dia menyalakan record. What record? Oke, okay. ambil dulu kasetnya, Bunda. He put the needle on. Needle on. alat musik 80-an iki banget. And it spin, spin, berputir. Apanya yang saya putar ini, tuan? A guy walked up to me. Oh, it's another hey, guy. Hey, man. Hello. Enjoying the night. What do yeah. you have on your face? I can almost look through you. Yeah. Hey, kamu. Kenapa? What did he? Mean? I touched my face. <gasps> re, iku, oh nak no, luka elo, re. Re, iki, iki fix, iki fix. Alam selanjutnya. Akhirat ini fix, sudah. Itu lukanya masih ada. What did he mean? I touch my face. Yeah. I moved my finger to the hole. And again. But stop, stop. It's disturbing. And then I realized I lost it all. I was losing my mind. Literally losing his mind. My soul was changing. Jiwaku berubah wujud menjadi uh, a man, ya. Okay jalan terus di manakah ini aku tidak tahu but suddenly a glimpse of recognition there she was aku mengenali seseorang di tempat ini dan itu Laura she opened her eyes dia membuka matanya upside down la la la la la what happened upside down everything was changing breting, rek, aku merinding, rek, tolong, rek. Kayak Everything was changing. Changing. Changing. Everything, ya. The moths flew into her eyes. Rek, rek, iki iki part paling disgusting ono dek, serius. F I wish we could go back to where it all started aku berharap kita bisa kembali ke tempat kita mulai and she went in the air leaving me again dan dia terbang ke atas angin meninggalkanku lagi atau aku merinding tuh <laughs> terjadi terjadi ini? oh my god kita menjadi shadow man Uh, Shadowman, tenang nih ki menjalani reality, eh reality, schedule dengan menjadi Shadowman dan tetap harus sarapan, iyo dong. Robert Hill sembilan belas satu hari sebelum ada logo pintu ya di tanggal 20 status corrupted, apa nih? Tadi ya yes setelah makanlah sedomin makan apa donat yang tidak jelas tentunya donat oh no, lalat rebusan shu shu donat terus bushuk ikut cairan itu mau apa coba ikut cairan itu mau apa coba Oke okay. Take care, ha, Ke toilet <tune> <tune> Weh, saat ini jam 23 ya, ya. Karena sih, ngana jam tadi? Oh iya yeah. Oh, sorry, sorry Jam 22 48 Dan aku tulisan nge nge -n. Kenapa aku jahil sekali pada diriku sendiri Oh my god, oh my god, disuruh sudah wale dong, Pak. Tangannya kari, Pak. Eh, uh, uh, tangannya kari. Oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, ice. oke, oke, oke, oke, ya hari ini ya. Self care. What? Self-care that we do. I don't know, become you sit there. Yeah. Yeah. Ayo arek sing beneran Iya, maybe like that. Merinding <sighs> badai aku sumpah. Eh, iso ngguyu dong. Oke. Okay. Skip. <laughs> Kaket. Check up. Shadowman, nih check up apa nih? Saya dicek up. Wait a minute, bajumu kok berubah? Bunda, please keep your distance, sir. Jaga jarak, tuan. Kamu kelihatan tidak sehat hari ini. Could you complete this sequence? Uh, Apakah kita akan bermain begini-begini? Tidak, tidak ya. golek linde like ini coba. So ah atas kita sudah selesai apa ya jangan-jangan iki paling Pacman Pacman apa ya koyo kano Pacman boleh Dendi coba, wait a second, kita keliling-keliling dulu ya Rio. Oke, okay. kita cermati bersama ya. Could you complete this sequence? Enggak ya. Second. wow, it's it's night nightmare. Uh. Memory memoritas belum boleh ya? Bunda, tolong tolong saya tolong tolong bunda. Buka dong Apa ya? Sih? Pasti ada sesuatu yang aku lewatkan Dimana aku pernah melihat Simbol hmm. seperti itu Hmm Could you complete this sequence? Sali ini, abe ini kan kemungkinan jawab eko kan ya pasti ini dan ini tuh lah. Aku harus nyoba loh deh, mang oke okay, oke. Okay. Kita tenang, ini tes psikologi koyok pas de awal-awal SMA Stay calm, complete the sequence ke sana ke sana. Ke sana dan ke sana. Yo, koyok tes psikologi pas aku cuman SMA coba. Ke sana, membuktikan kejiwanku masih sehat atau tidak ini. Seret seret seret seret seret seret seret seret. Iya kon, mind blowing banget. Lurus Rono, S Rono. Iya, ah, apa coba perkembangan Emang Rono, S sing, ya lurus Rono, Es tono. memang berputar loh ya. Apa-apaan ini? Akankah? Enggak. Kamu mungkin kotak-kotakan ini pasti. Enggak, enggak juga pena Enggak, enggak juga. Seriously. Oke. Okay. Enggak, Ding. Oh, what happened? Eh, Apa ini ya, coba enggak ya? Dipotong separuh hmm. ya. Wow, kita coba ini sembarang kalir dong. ayo lah anything sih hmm hmm susah eh, nggak mungkin koda kodaan tapi sih nyapa garis bulat, bulat, s, s, s bulat, enggak hmm. ya, nggak mau, sih cuma oke, aku tenang nih, aku ingin nyoba teori yang aku canangkan sebelumnya tetap garis O ya, yeah. O S. Otomatis sebelahnya harus S. S. Coba S O. Terus O S. <tuh> <tuh> yo, yo mana aku tahu lah, aku bakal beruntun cecer. Mana mana aku tahu, mana aku tahu. Tidak ada garis, ada garis satu, garis dua. Oh kakak, ini nih, utuh, dibagi dua, dibagi empat, dibagi delapan, pecahan. Tang, tong, ikut berputar, Sret Iku berputar di menisor heeh iki iki? Ini bisa dipecahkan kok. Tektok kesana nambah garis. Saja nek kesini, sini. Bingo. What do you like for dinner? Sorry, sorry. Wih, sorry. What do you like for dinner? Daging, telur, daging lah. Luwe banget aku. Uh -uh. thank you, Mr. Hill. Let's complete your routine. What? What a day! What, what? a day! What a day! Four to six more days later. Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Oke, okay, kita kembali ke schedule awal kita. Memory training masih ada memory. Training. Horse, di you Aku pinginnya enggak test training enggak, enggak gini ya uh -uh. Kenapa emang ini? Uh. Eh? Eh, dia pakno coba. Oh, pokoknya coba. Oh, uh. oh, another clue. Yang yeah, berangkang mana mau melaku kemarin? <coughs> melayu, melayu gak sih? Oke. Okay. Kita ikuti kemana dia akan menuntun kita. Alright. What? Waduh Nggak Nggak Nggak nih se Iya yeah. Bener Bener kawasan Tak tutup nih kan ya Wah ah, Wui Wess Nggak Oke okay. What's next? It's No! Where are we going? Ya, yeah, Pak. No Coba... Ayolah. Mulai absurd ya. Aku benci. Oke. Okay. let's Make me shark for a while. Next clue. Oke. Okay. Depot bunga. Tiny man. <laughs> yo Tak celok tiny mannya. Eh. Eh. Emoh. Skutu bejal kagalam deh Ah araso Eh temukan yang benar Eh Saya her dilo iki butuh anu men mencerdah uh ah -uh, mendekat Oke, okay, ternyata ini Jadi ketika kita sentuh yang ini Iku udah akan muncul Dan kita sentuh lagi? Enggak Oke, okay, kita coba yang lain now Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. Oke, okay, satu Dua Enggak, satu, dua Tiga, empat Bingo! Berangkang terus wes Kesel aku sama nge noh Kau kita lanjutin Kemana sih? Dia tuh pinginnya apa sih? Oke, okay. ke frame What are you doing with my girlfriend picture you? Oh my god No. No way Laura? Laura? Oke okay. Oke okay. The speaker, dia speaker. Oke, okay. diarahkan ya. Nang di mana coba? Recreation box, nggak lemari. What, eh, apa lagi? Are you doing with that stuff? It gets more really random, banget right? net, I, Robert Hill, here. Big grand permission. Intake the mental head facility. <laughs> kita tanda tangan seriously. Check if ready. Kita setuju lo mau dibawa ke sini di tempat yang kita gak tahu ini nama kita masih Robert loh. What are you doing that with that? Ah, guys, sumpah ini harus mulai absurd. harus <laughs> mulai absurd banget Aku ya? Enggak tahu harus oh oh lompat lompat. Guys, solo lompat. I have ku tuh apalah ini, wait, absurd. your enter, test complaint, mangan, mangan, say, si. mangan say. Si. kita kan pesen daging iya nggak sih daging kan tapi nggak berarti iya sih nggak ditekan juga daging daging om po daging ngono ro iya ya nggak salah juga sih pertanyaan tapi masuk ke ini sih rek oh my god my hand... ah hey <tuh> noh aku merinding langsung klak, oh my god oh my god no Oh my God! Yo! Oh my God! Let's meet me, How do you feel after doing all of this? What you're feeling after doing all of this? Recreation. I go for recreation, dong. Right? <coughs> uh huh? Huh? Huh? Huh? Oh oh my God! Nang di What happened? Oh oh yeah, wah wow, yeah wah wow, yeah wah not wronge dong. huh. Okay. E. 01. Uh -uh. okay. Tuh, tak jahat, tak tayo Oh, ngono ngono ngono. I see, I Oke, di recreation di sini. Pasal never you imagine B for resume. Never you imagine before. Never you imagine before. Weiss, pupuk wes wes pupuk pupuk pupuk wes mulai gak waras, sekali. <laughs> Oke kita sampai di hari berikutnya. I woke up in the street. I woke up in the street, mas. I was looking at the sky. Clouds were drifting by. Langit awan-awan uh, pada lewat menoncari me. Sebuah bayangan datang kepadaku Eh, hey, tenang dong woman next Seorang wanita tua She poked me with her stick. Uh, ada di dekatku ya ketika itu terjadi Pot Mas tangis, Mas You And she a coin. You should call someone. Drop a coin. Koinnya dijatuhin. Bu, lepasin. Oke. Okay. I grabbed it. Ya yeah, diambil. Slowly, I got up. Uh uh. Pelan -pelan. There was only one place I could call. Satu tempat di mana aku akan ingin menelp menelponnya. Huh? I walked to a phone booth. Oke. Okay. I put the coin in. Masukkan koinnya. Ya, sangat prosedural sekali ya. I looked at the card eh, di telepon. Tenanan di telepon nih. I dialed the number. 1 3 3 2 Aku mendengarkan. Hello Mr. Hill, we are expecting you. Please wait for the car. Tunggu jemputan kami though. ya. Halo Pak Hill, kami menunggu telepon Anda ya. Menunggu telepon dari Anda lebih tepatnya. Bentar lagi tunggu jemputan ya. Laku koyo seru banget ngono. It's set up koyo arek wis direncanakan nih, oh, no, maybe. I put the phone down. A car arrived. Ada mobil aku pintu. datang, aku buka pintunya. Ah. Uh -uh. The driver turned the mirror. For a moment, he looked at me. Eh sign. Kita anu, melaju. Melaju. Op. Oke. Okay. I looked up. Uh -uh aku melihat ke arah atas. The white door. The white door, katanya. Ada bangunan namanya The White There was a man standing at the top of the stairs. Ada seseorang pria yang berdiri di ujung tangga. Mr. Hill, follow me. Tuan Hill, ayo ikut Please, aku. sit down. Ayo duduk. Duduk. Welcome to our institute. Kan Tua yang... You have made the right choice. Kan, ya? We are here yeah. to help you. Retrieve your memories and bring back color to your life. Oke, okay. uh, lo, kak Dinta ini tadi Cepet, aku aku kak, uh, kak silakan tanda tangan. Oke, okay. tanda tangannya ambil pensil kan? Oke. Okay. Please sign here. Tolong tanda tangan. Thank you. Iya. Yeah. Oke. Okay kita tanda tangan untuk dokumen yang bahkan kita tidak tahu apa Thank you, Mr. Hill. terima kasih silahkan saya akan memperlihatkan beberapa benda right. yang akan membuat kamu ingat sesuatu 1. a donut donut donut 2. A box. A box? Three. A plant. A plant. Plant. Four. A photo. A photo of my girlfriend, of course. Five. A speaker box. Speaker box. Six. A coin. A coin. Barang-barang ikonik dalam hidup kita, kira. Seven. A bird. Bird. Why well, we need a bird? Thank you. Now follow me. All right. Please meet Sarah. She is at the end of the hallway. The lights went on. Okay. One by one. Oke, okay, kita disuruh ke ujung. Uh, permisi. Ah, dicetak lampunya, oke. Okay. Eh, uh, silakan bertemu dengan Bu Sarah ya. Dia ada di ujung koridor. Dan ketika kita jalan, lampu tak, tak, tak, tak, nyala satu-satu. What happened in this country? I got to, to, to, to, to, to, hi, Sarah. Yang datangin kita di apartemen, bukan? Hi, Bob. Good to see you again. See, kenapa kita dipanggil Bob, sih? Good to see you again. You almost remember it all now hampir mengingat semuanya sekarang Open the door and bring color to your life. Buka pintunya dan biarkan warna dari hidupmu kembali. Ke sini kawan. Hari ke-7. Tenangannya ini buka. Excuse me. Excuse me, eh. Assalamualaikum. Le. Oh dibuka dong. What is happening here? Kenapa ada seseorang yang beraju kuning dan ada seorang shade pemen di kasur? Hello. Oh. <tuh> di kancing. Eh He helab helab. Oh god. Apaan ini? Schedule? wescape, Dreaming? terus kita harus ngapain dong? Saya, saya, saya, saya, wait a second. Kok saya, saya, si si, alamat salah lagi. Ya. ya ya ya, saya kita selesaikan puzzle ini. Kok murung-murung di memoritas ya. Pilihan kita, enggak boleh. Bahkan yang kuning pun enggak boleh kepegang, ya. Baik. Kurang satu titik, guys. <laughs> Ayo, balik! kucing. wait a second. Let's solve this. Voila! dan ntar waduh oh, ya apa jen oke okay, we're pass saruse ki isok mudah sih saruse saruse bisa salah lagi salam move Oke kita salam move Oke salah ya Kak kak harus bulet di atas dulu baru enggak Coba Wah, ini saya salah Oke okay. Oke okay. So far, so good Ya apa, Ah, salah, salah Ya apa ya? kayaknya benar tapi kayak mulai di bawah se nani ah ah aduh Coba segala cara Oke, okay, so far so good So far so good So far so good So good Oke, okay, satu spot dalam hidup kita mulai berwarna Entah apa maksudnya Oke okay. Another thing Dan kita kok jadi pop ya? Iya, kita tetap jadi Robert Hills. Oh my god, oh my god, apakah kita diberi kesempatan kedua untuk hidup lagi dengan kembalinya warna ini setelah depresinya cukup lama? Maybe I don't know. Lanjutkan uh oh my god bring back memory ya opikin gambar aja coba arararar, si salah salah salah. wah iki koyem mulai ada titik terang nih, mulai ada titik terang nih. kadang aku lali luar noy birdie kopo. Welak like gambaranku. Kini? Se, kamu masih di depan jendela tidak? Ya. Yeah. Oh. Aduh. Oke. Okay. Berdi, depannya merah, abu-abu terus coklat. Kita coba sekali lagi, berdi ininya merah, ininya abu-abu, nah terus ininya coklat, weler, kamar kore sepuraan nih loh, eh salah. Salah, sik, sik, sik. Bentar. Finally, <laughs> aku mewarnai birdie dengan bagus. Ternyata benar-benar kudu dilukis, rek, kalau orang-orang sembarangan. Oke, okay. uh, apalagi yang mungkin bisa kita sembuhkan dari kehidupan kita. Nothing. Oke. Okay. Red. Ya. Yeah. Strawberry red. Broccoli green. cherry, red peach, green yep what's this? Hidup sehat maybe ya. Mulai normal makannya. It was delicious. Oke. Okay. One last things. Up. Wake up, Robert! Wake up, Robert! Now kosong ya. Terus, apa mana lagi. Tinggal ini, tok yang belum terus. Siapa? Anda coba, jadi turta. ini eh wait a second kita high five lagi ya cek my place kita satukan klinking dengan Oke. Okay. kita udah merdeka ya kita kembali ke diri kita yang sembuh Good night, the bird I was walking in the park Aku jalan-jalan di sebuah taman A woman sat on the bench Ada seorang cewek yang For a moment I stopped to look at Aku berhenti untuk melihat cewek itu A bird flew away Ada burung-burung yang berterbangan Dia lagi sesuatu dengan menggunakan pensilnya. aku bertanya, Kamu gambar apa? She, She down. robin, Ini robin. She moved her hand. Ya, apa move the book and close the book terus i'm sorry, it's gone now. maaf ya itu kok pergi udah pergi gak bisa kamu gambar she lagi stared at me. no it's not it's all in your head itu hanya dalam bayanganmu saja she closed her okay. eyes okay close your eyes We're back alive, right? We. Selesai Weh, sambil menikmati kredit ya Sambil menikmati kredit Jadi, kalau kalian masih bingung dengan jalan ceritanya The White Door, tak kasih Mungkin bocoran sedikit ya Jadi, kita ini Adalah seorang pria yang uh, Umur 30 tahun, maybe ya Dan kita punya pekerjaan, kita punya pacar Kita punya Anything lah untuk support sistem dalam hidup kita Tapi suatu hari kita kehilangan semuanya Hingga kita itu sampai depresi Depresi, frustasi, putus asa, ngelompok, tadi sici dan lain sebagainya Sampai di satu momen kita itu kecelakaan Nah, kecelakaan itu kan ada dua, dua opsi kan ya Satunya di bar yang dengan pistol yang Satunya dengan mobil Nah, kayaknya yang reality benar-benar terjadi Itu yang kecelakaan mobil Gitu. karena kalau yang gan itu kayak apa ya keputus asahnya berlebih sehingga kepingin shot itself ngunu. tapi enggak itu bukan itu cuma apa ya nih kayak aku aku ngono ngono ngono ngono you know what I mean lah tapi yang benar benar terjadi itu ketabrak mobil itu akhirnya suatu ketika kita sempat selamat ya koyok Tersadar dari kecelakaan tersebut Karena ditolong seseorang juga Yaitu si old woman Yang sempat kita kasih koin Dia Ternyata kita masih hidup Setelah kecelakaan itu Dan kita masuk ke sebuah tempat perawatan Yang bernama the white doors ya Dan the white doors Berupaya benar-benar menyembuhkan kita Ternyata Ada dua tafsir Benar-benar menyembuhkan kita atau benar-benar membuat kita pergi ke akhirat dengan damai ngono. cuma aku pingin percaya sih kalau the White Doors itu membantu Robert untuk pulih. buktinya apa? kan pertama ada chapter namanya Lost Soul kan. itu benar-benar sebuah perasaan yang tidak bisa terkontrol. kalau Robert itu benar-benar lupa siapa dirinya sampai nak no wujudnya dan lain sebagainya. sampai akhirnya ada satu titik Dimana dia itu bertemu lagi sama dirinya dan tersadar kalau ya aku harus move on. Aku harus memulai semuanya lagi dari awal entah dengan caranya baru atau apapun. Kira-kira begitulah. Kalau ada tambahan atau ada detail yang mungkin nggak aku omongin barusan di video ini atau episode sebelumnya. Comment on di bawah, let me know. Ya, guys untuk episode kali ini saya tutup sampai di sini See you and ciao. Dada. Mm. See you and ciao. See you and ciao. I want to leave a review, maybe. What achievement? Achievement? Yeah? Okay. see <laughs> achievement, yeah. Can you find all secret star? No. No. No. No. No. Hmm. Ternyata ada rahasia yang belum kita temukan, yaitu bintang rahasia. Dan nantinya akan bisa ada di sini. Baik, kita tidak punya achievement ya. Kalau kita continue, what will happen? Oh ya. Yeah. Event terakhir. Oke,